Takkan cara aku meminta untuk tetap di sini. Meski kini kau pun telah pergi meminta aku untuk melupakan. Kamu, tapi ku tak mampu. Aku mohon kepadamu, kembalilah kepada... Yang mampu menggantikanmu. Takkan cara aku meminta untuk tetap di sini. Dia bukan. Sudah lupa aku mohon kepadamu kembalilah kepadaku karena takkan pernah. Pernah ada yang mampu menggantikanmu? Takkan cara aku meminta untuk tetap di sini. Masa indah, masa biru, masa bersami ingin terbang bersamamu dan gapai mentari Tenggin Dari bunga jalanku Tu berjalan, om oh, tebar mewangi, menebarkan sari. Masa indah, masa biru, masa bersuami ku ingin terbang bersamamu dan apa tari, tak ingin lepas namun jiwa dan hatiku rasa hatiku yang membeku terbari bunga jalan Ku ingin terbang bersamamu Dan kebaik mentari Tak ingin love Lari bunga, jalan koreang, lugu untuk dirimu, untuk dirimu.